Halo, teman-teman! Kembali lagi bersama channel SDA. Hari nah, ini, kita akan Mengumpulkan mainan lagi yang banyak. Ini saja kita cari. Shredded, dong, kotor sekali, teman-teman! Pernah punya uh -oh. banyak sekali ini. sekali teman-teman ini ada aduh, masih banyak wadidau sampai penuh teman-teman wih saja kita tujio wah duh jatuh teman-teman saking muatannya full ini ada jatuh kan dulu air bersihnya, wah ya, benar sekali airnya teman-teman. langsung saja kita cuci. ini dulu yang atas, wah oh, gede banget apa ini? wah oh, dibuat teman-teman, aja oh. ush wush, kenapa? ini dulu teman-teman. Hey. itu. Enternya nah, nyampe enggak muat, teman-teman. Saking gedenya ini. ternyata mobil power teman-teman. Bullish ke sini. teman-teman, eh, wow. keren, kita ambil lagi, ini, wah, apa ini? wah kita suci. Wih, ternyata truk es krim teman-teman, nggak -teman. ada pintunya. <laughs> kita taruh sini, kita ambil lagi, Ayo, terus terus. Lihat, ah, ternyata robot teman-teman. Taruh -teman. sini. Ambil lagi, cuci lagi. Wush, apa ya teman-teman? Ternyata dinosaurus. wah uh, keren. Taruh sini. Ambil lagi. Cuci. -cuci. Apa ini? Weh, ternyata sapi teman-teman. uh -teman. sapi susu. Weh, keren. Ambil lagi, cuci lagi. Weh, ternyata super hero teman-teman. Ultraman. Wih. Ada oh, teman-teman. Harus oh. ini. Ambil lagi, cuci lagi teman-teman apa teman-teman? yang merah. wih ternyata pistol mainan teman-teman. cucu cucu cucu. wah. lempar sini. ambil lagi. kita cuci. cuci terus. wih ternyata jet ski teman-teman. wih bunda ini yang di air. kalau di pantai pasti ada ini. Eee, keren, tamu ini tamu lagi, wah oh, banyak sekali teman-teman. ini? ternyata kereta teman teman? Hey, Wadidoh, kreta, teman, -teman. Yes, keren, oh, ada lagi teman-teman. ada -teman. kereta lagi teman-teman. wow. -teman. Oh. lagi. ketok. Waduh, ternyata pistol lagi, teman-teman. Wah, ini pistol mainan ya. Chu chu chu chu Waduh, ini. Kita nah, sini. Wah, udah habis, teman-teman. Oh, -teman. banyak sekali, teman-teman. Ih. Oke, teman-teman, kita nilai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya jangan lupa like nya dan kasih subscribe nya buat kakak oke okay? dah sampai sini bye